Pendeta, ya. e, biar terakhir nih e, udah sore. Menurut Pak Pendeta, Yesus sekarang di 16 Markus 16:19 naik ke surga kan gitu di sebelah kanan. Menurut Pak Pendeta, Yesus sekarang masih mempunyai tubuh manusia atau tidak, Pak Pendeta? Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitan. Jadi tubuh, tubuh. manusia tapi tubuh kebangkitan. Apa yang bedanya? berbeda beda dari tubuh kita ini? Tubuh kita ini kalau tidak makan tidak bisa langsung eksistensinya. Tapi Yesus bisa. Tapi kan waktu naik tubuh ke... kebangkitan. Apa bedanya tubuh kebangkitan dengan tubuh manusia, Pak? Tubuh kebangkitan Yesus itu tidak perlu ditopang dengan makanan seperti yang kita makan baru boleh hidup. Tidak Pak, di, tidak ditopang begitu. Pak Pendeta, sebentar, sebentar, Pak, Pak Pendeta mau maafkan kuburan kosong. Semuanya ya. terangkat Pak, enggak ada yang tersisa. Artinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu enggak ada perubahan sampai sekarang Pak Pendeta, belum ada yang rubah, loh Pak. Apanya? E, bentuknya Pak, belum ada yang rubah. Belum ada ayat turun kalau Yesus sudah berubah sekarang fisiknya. Dengar dulu. Ya silakan. Anda pernah jamah tubuh Yesus? Kan di ayatnya mengatakan kuburan kosong, Karena mayat Anda Tuhan hilang. Bilang tidak ada perubahan pada tubuhnya. Kan mayat Tuhan hilang Pak, dia naik ke surga dengan keadaan seperti itu. Apa sudah makan usia? Dengan 2.000 tahun yang lalu, anda pernah rabah enggak tubuhnya? Enggak nggak pernah saya raba, Pak. Beda dengan tubuh kita, dengan tubuhnya anda pernah rabat tidak? E, menurut saya waktu Yesus hidup tubuhnya sama dengan manusia biasa pak. Pada umumnya, bukan manusia biasa, tubuh kebangkitan, enggak, bukan tubuh seperti kita ini. Iya waktu Yesus di ada di kuburan, dia ada 40 hari, uh -huh. dia ada lima. Dia berjalan-jalan dengan murid-muridnya setelah hmm. kebangkitan. Waktu makan ikan Jadi, goreng itu pakai apa, Pak? Ikan goreng pakai tubuh apa? Tubuh itu bisa makan tapi tidak tidak perlu makan kalau untuk kelangsungan hidupnya. Dirinya bahwa saya ini bukan hantu, lihat aku ini, Betul. tangan saya lagi luka. Itu bisa dijamah. Artinya tapi dia, Pak. Tidak... Tidak tergantung pada makanan seperti yang kita makan. Artinya dia manusia bentuknya, Pak. Waktu dia memperlihatkan dirinya kepada orang lain. Betul. Manusia. Artinya waktu itu, sesudah itu dia naik terangkat ke surga. Dulu di sebelah kanan Bapak. Artinya tubuhnya masih sama dengan yang di dunia. Dengarkan. Dia terangkat ke surga bukan dari kubur. Dari taman, dari bukit zaitun. Uh, Oke, bukit zaitun. Okay okay, Sekarang waktu dia terangkat, Pak. Tubuh manusianya terangkat semua atau sudah berganti tubuh lain? Berangkat sebarangkat semua setelah keluar dari kubur memang tubuhnya sudah tubuh kebangkitan oke okay, baik sekarang di surga ini Yesus tubuh manusia apa tubuh lain pertanyaan anda ini bagaimana sih Kamu... saya udah bilang yang naik ke surga tadi tubuh kebangkitan ya tubuh kebangkitan yang ada pada pribadinya sekarang apa, apa maksud tubuh, tubuh ke... mana tubuh apa, apa maksud tubuh kebangkitan Pak tubuh yang keluar dari kubur oke okay, tubuh lamanya maksudnya pada segi tubuh lamanya kemana Pak rambut kumis kaki kepala masih ada Pak Anda menanyakan sesuatu yang yang Kenapa, yang Pak? sama sekali tidak perlu dipertanyakan loh kok enggak menyalahkan pertanyaan Pak bilang aja kalau nggak bisa jawab eh, enggak perlu dipertanyakan hal-hal ini -hal yang... harus dipertanyakan Pak soalnya sekarang kan saya, Yesus saya ini dulu tanya. Disu... Mm -hmm. saya tanya dulu Anda kok, kok ada bertanya? halo Iya. Adam rambutnya pirang atau hitam saya nggak pernah lihat Ya sama ya. Saya enggak pernah jamat Saya enggak ini. nanya warna warna rambut Yesus loh pak Ini Bapak itu menyelisih Bentar. people ini. Saya nggak nanya warna rambut ini Yesus kan pernah dilihat orang ya. Oke okay lah kalau foto-foto yang beredar itu Tidak identik Yang jelas Bunda Maria ini pernah punya anak Yang umur dewasa 33 tahun setengah Semua orang tahu itu hmm. Bunda Maria punya anak begitu Oke okay lah modelnya Seperti Hello. bule ganteng kan begitu pak Dengarkan Jadi bagaimana sekarang Pertanyaan-pertanyaan Baga Anda itu hmm? Tidak masuk dalam pembahasan teologia Itu pembahasan apa Pak? kan masuk dalam pembahasan teologia Nah bagaimana dengan Markus 16-19 Terangkatlah dia ke surga duduk Di sebelah kanan Bapak Betul Siapa yang duduk itu? Ini pun Salah pahaman Anda ya, yang duduk, duduk di sebelah kanan Allah itu bukan ada kursi kiri, ada kursi saya lain. Saya enggak nanya kanan. kursi, Pak. Saya nanya ya, yang duduk saya. itu siapa? Tunggu dulu, Anda membayangkan ada kursi tempat orang duduk. Saya enggak membayangkan itu dimaksudkan duduk di sebelah kanan Allah. Artinya hmm. Yesus mempunyai kedudukan yang terhormat. Iya, paham, baharga. Pak. Paham. Saya enggak menanyakan, menanyakan lagi. Saya enggak menanyakan tempat duduknya. Sosok yang duduk ini siapa? Apakah bentuknya ada fisiknya atau tidak? Tidak bisa dipertanyakan untuk itu karena yang dibahas adalah kehormatan. Pak, ini kuburan. Pak pendeta ini kuburan kosong loh, Pak. Seandainya kuburan masih ada, terisi saya nggak nggak akan menanyakan itu. Yang tertinggal di di dunia ini, badannya Yesus hanya kuluknya waktu disunat 8 hari. Selain itu semua terangkat. Maria Magdalena datang ke kuburan, mayat Tuhan hilang, kuburan kosong. Dia bangkit makan ikan goreng. Sesudah itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak bersama fisiknya, ya, Pak. Jadi Anda mau, Anda mau Yesus seperti apa sekarang? Saya enggak ada mau, Pak. Anda ceritakanlah apa, di mana fisiknya sekarang? Fisik aslinya Yesus di mana? Saya sudah bilang tadi waktu Yesus naik ke Surga dia berangkat dengan tubuh kemanusiaannya yang sudah dibangkitkan, tubuh kebangkitan itu cukup. Boleh ya, saya harap... tanya Pak Andi? Ya boleh Pak deh. Jadi begini Pak Pak Pendeta tadi mengatakan bahwa bangkit itu dalam bentuk tubuh eh, rohaniah ya? Tubuh kebangkitan? Nah, tubuh kebangkitan, tubuh kebangkitan itu apakah seperti jasa, jasad manusia seperti itu? tubuh kebangkitan itu tubuh seperti kita ini, tapi ya. sudah mengalami uh, sebut, perubahan. Sebut ayat, Pak. sebut ayat pak Enggak usah lari ke sana. Nah, kita bicara itu harus ada dasar gitu loh, Pak. Oh. Anda mau duduk 10 jam? Boleh. Silahkan sebut ayat satu ayat saja. Masa sebagai seorang pendeta nyebut satu ayat saja. Tapi mampu. saya tidak mau. Karena oh. Alkitab bilang di, ta di taman di bukit <laughs> nah, saya itu, dia aja, seperti dia. Enggak mau apa enggak ngerti, jujur aja karena ya. saya lihat pemahaman anda ini meleset dari kitab anda. Tidak ada di dalam kitab anda yang mengatakan bahwa bangkit dari kematian itu berupa tubuh jasmania. Tidak ada. Bahkan ya. Paulus sendiri mengatakan di dalam satu Korintus 15, ya e, ayat 44, disitu dikatakan yang ditaburkan tubuh jasmaniyah ya. yang dibagikan adalah tubuh rohaniyah. Anda sendiri tadi mengatakan bahwa roh itu tidak bisa dilihat. Sementara Yesus dapat dilihat bagaimana mungkin Yesus itu bangkit sebagai tubuh Coba. Dia bangkit dengan tubuh jasmani, dijamah oleh muridnya kok. Justru ya. ketika para murid itu menyangka Yesus itu bangkit sebagai tubuh rohaniah, Yesus menjelaskan bahwa dia tidak bangkit dalam tubuh rohaniah, bahwa dia tidak mengalami kebangkitan. Bukti Yesus mengatakan begitu, Yesus menyuruh muridnya meraba. Mengapa kamu... Uh, takut, ini aku sendiri lihatlah A rapalah tangan dan kakiku karena A bagi roh tidak aku bukan hantu. daging dan ya, tulang. Betul. Nah sekarang apa manfaatnya Anda bertanya itu? Ya nah, karena saya bertanya seperti ini saya melihat Anda nabrak-nabrak ayat Alkitab. Tidak begitu. Saya bertanya begini Pak, Adi. maaf anda, saya bertanya anda. begini, saya bertanya begini, saya ingin tahu Yesus sekarang ini di Surga masih punya punya fisik atau tidak? Punya. Punya. Tubuh kebangkitan. Oke, tubuh sama dengan tubuhnya yang ada di dunia atau udah berubah. Tubuh kebangkitan lain, anak kualitasnya dengan tubuh yang ada di yang dunia sebelum itu. Gak ada dasarnya, itu, Pak Pendeta ngomong ngawur. nggak ada dasarnya itu berarti sudah ada yang merubahnya. Sudah berubah, Pak Pendeta. Sudah berubah ini, itu, ini fisik. Tubuh kebangkitan itu tidak perlu ditopang dengan makanan, walaupun bisa. Saya enggak sama cara makanan, Pak Pendeta. Ini udah di surga, ini punya fisik apa enggak? Punya. punya. Nah sekarang fisik dulu. Ya, ya udah itu aja pertanyaan saya ya, pak. Udah. Okay, sudah cukup. Artinya kalau orang menyembah Yesus berarti menyembah fisiknya pak? Tidak tidak begitu. Lo ada fisiknya kok Dengar. pak? Bisa dipisah gitu? Dengar dengarkan. Ya, ya silakan. Tuhan Yesus bukan manusia dan manusia Yesus bukan Tuhan. Cukup. Terus yang disembah Kristen siapa pak? Yesus apa bukan? Tuhan Yesus yang kami sembah. Oke, artinya fisiknya ada, Tuhan Anda sekarang ada fisiknya? Kok bolak-balik, bolak-balik? Ya sini. Tuhan Anda sekarang ada fisiknya Pak, jadi kalau Anda menyembah, Anda nggak bisa pinggirkan fisik dulu, nggak bisa. Iya, walaupun Yesus ada di surga, tapi dia Aha. bilang dia ada dimanapun, dua orang, tiga orang berhimpun atas namanya dia hadir. Ya nggak apa-apa, itu nggak ada masalah buat saya, yang jelas di surga Yesus ini ada fisiknya kan gitu ya Bapak Pendeta ya? Ini yang penting, Pak. Soalnya kalau mengatakan nggak ada kuburan kosong. Ini masalahnya. Uh, sulit loh ini, Pak. Sulit saya, loh ini. Saya Serius. ini cukup, ya. Cukup, sudah sulit bilang, ini, Pak. Sudah di surga Yesus itu punya tubuh kebangkitan. Cukup, titik. Ya tubuh kebangkitan itu apa? Pak Pandeta enggak bisa jelaskan. Ini, enggak, ini kan menda, berdasarkan uh, Ayat di Bible nggak ada keterangannya ke tubuh kebangkitan ya, Berdasarkan asumsi saja saya lihat Pak Pendeta anda, itu. Enggak Betul. Anda, ya, Kalau uh. Anda tidak berdasarkan asumsi tunjuk ayat Seperti saya mengatakan oh. bahwa Tubuh yang dibangkitkan itu tidak bentuk jasmani Saya tunjuk ayat Seperti yang tertulis di dalam satu Korintus 15 Ayat 44 so, Juga dikatakan Yesus di dalam uh, Lukas 20 ayat 36 Ketika Yesus ditanya oleh orang Yahudi ya Ketika Orang dibangkitkan tuh seperti apa? Kata Yesus, orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti malaikat. Artinya seperti roh. Bukan berbentuk jasad, Pak. Coba kalau Anda jawab itu pakai ayat lah. Masuk Pak Pendeta uh, nggak ngerti ayat Bible? Saya perhatikan, Anda mengucap, menyatakan, menanyakan hal-hal yang Anda sama sekali tidak mengerti. Bagaimana saya Jadi, tidak mengerti? Saya punya ayat, punya dasar, sementara Anda jawab enggak pakai dasar. Asumsi doang. Tapi anggat, Anda kan tidak menafsir, hanya baca. Tahan, Justru saya enggak menafsir, nggak perlu ditafsir, sudah jelas itu. Ayatnya yang di, ditaburkan adalah tubuh jasmania yang dibangkitkan, tubuh ya Anda sendiri mengatakan bahwa roh itu tidak dapat dilihat, sementara Yesus bangkit dapat dilihat. Halo, memang, Halo. memang rohani roh ada tubuh? Ya iya itu, enggak ada tubuh. Makanya oh, iya. ketika... Yesus bangkit para murid takut itu karena menyangka Yesus itu hantu roh. Yesus berkata, "Kenapa kamu takut? Ini aku sendiri. rabalah, lihatlah tangan apa rabalah, tangan itu dan kaki itu." Itu betul. Itu amin. Roh, amin. Itu betul. daging dan tulang karena Yesus itu bangkit apa karena Yesus Enggak. itu hadir dalam keadaan jasmani dan an an Anda mengaitkan anda tadi mengaitkan dengan apa yang ada di Korintus Saya tanya balik Memang roh ada tubuh? Ya memang tidak ada Ya sudah Nah sedangkan ngelagi. orang yang dibangkitkan dari kematian itu berbentuk roh Anda mengatakan yang dibangkitkan tidak, berbentuk jasmani? Ini Anda nabrak kitab Anda sendiri kalau tidak, begitu Pak Yang bangkit dari kubur bukan Itu jasadnya yang bangkit Ayatnya mana? Enggak usah saya butuh saya ayat, banyak sekali. Ayat mana ayat? Ayat mana kalau tidak ada ayatnya berarti Anda asumsi. Kita bi bicara perlu data di sini. Anda ayatnya kan seorang itu, Ayatnya kuburan kosong. Ayatnya, Ayatnya kuburan, kuburan kosong. kosong. Udah, udah, udah. bicara udah. kok kayak anak sekolah Minggu pakai enggak pakai dasar sama sekali. Udah, udah, baik, udah kelar ya. Artinya pertanyaan Anda itu seperti anak tidak apa anak sekolah Minggu, kanak-kanak di bola-bali bola-bali. <laughs> Oke, baik. Sudahlah, sudah, Oke, sudah. Baik. Sudah. Jadi bukan sekarang lawan gini. Saya Anda, ya. sudah, sudah, bukan lawan saya Oke, Anda. Oke, baik. Cer gini aja, Pak Pendetanya, kita sudah sepakat di sini bahwa kuburan kosong. Artinya fisik ya. Yesus sudah enggak ada di bumi kan? Iya. Wajar sih. Iya. Enggak, yang jelas dia terangkat di Bukit Saitun dengan tubuhnya. Ya, dengan, dengan bicara kubur, ya yang jelas dia terangkat di surga dengan tubuhnya. Kalau, harus bisa kubur. Pak. Yang harus. malaikat dengar, yang ya. malaikat yang hadir pada waktu Yesus sementara terangkat uh -huh. bilang juga, sebagaimana kamu lihat dia terangkat, begitu juga kamu dia akan kembali. Yesus ini Nanti terangkat. Dia, Pak, kembali dengan, dia kembali dengan tubuh juga. Oke, okay, baik. Pak pendeta ini Yesus terangkat sendiri atau ada yang angkat? Menurut Anda, siapa yang angkat? Allah yang angkat Yesus. Iya begitulah jawabannya. Berarti uh, Yesus masih membutuhkan kekuatan lain untuk terangkat? Yesus itu saya sudah bolak balik terangkan dia punya dua sifat ilahi dan manusiawi Sedangkan masukkan roh di jasadnya dia sanggup apalagi ya. cuma mau angkat tubuh sifat ke atas. Il Sifat ilahinya kemana kenapa dia membutuhkan bantuan Allah waktu dia angkat sifat ilahinya kemana Itu sudah bolak balik dibahas tadi ya saya tidak mau bahas lagi Oke okay, baik jadi diputuskan sekarang ya Pak Pendeta bahwa di surga itu Yesus mempunyai tubuh ya Pak Ya, tubuh, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Oke, tubuh kebangkitan dengan tubuh yang ada di dunia beda apa? Beda, Pernihan. beda. Kualitasnya beda. Kuali, yang, merubah, yang merubah itu siapa, Pak? Yang tubuh di dunia itu masih perlu makanan jasmani. Iya. Sedangkan tubuh kebangkitan masih boleh makan, tapi tidak membutuhkan makanan untuk kelangsungannya. Oke, siapa yang merubah tubuh manusia biasa ini menjadi tubuh kebangkitan? Siapa yang merubah, Pak? Ya Tuhan Allah, berarti ada yang lebih berkuasa daripada Yesus, yang merubahnya? Kok pertanyaan lari-lari ke situ ya? Ya kan ada yang merubah, bukan dia diri, kecuali Bapak Pendeta menjawab, cara dia berubah sendiri, Begitu. kecuali Bapak Pendeta mengatakan. Bapak, saya, kata, kalau bernyata saya, bernyata saya ya. tidak mau habiskan waktu untuk pembahasan yang konyol ini, oh, Konyol, ya, ini, konyol intinya. ini. pertanyaannya Kok ini? beruntut dan tidak. Kok kamu ini ikut campur sih? Ini Pak Pendeta setengah mati jawab kamu ini. Ini ini kuburan kosong loh. Katanya Pak Pendeta punya tubuh, tapi tubuh kebangkitan. Pasti nah, apa yang merubah dari tubuh biasa menjadi tubuh kebangkitan. Pak Pendeta menjawab, Allah artinya masih ada kekuatan layak bisa merubah ini. Ini kan fakta gitu loh. Nggak jangan terguncang lah. Santai aja. Ini udah fakta diterangkan oleh Pak Pendeta. Uh. Saudara moderator, terima kasih ya, saya ya, sudah makasih. bertamu di sini. Saya rasa cukup pembahasan kita sampai saat ini ya. Terima ya, kasih banyak, wassalam. Makasih Pak Pendeta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, ya. siapa? Ya? Ini ini siapa nih yang mau lanjut ke Pak Pendeta nih? Paroni itu Paroni. Ya par, Paroni mau nerangkan apa yang anda maksud Paroni? Pak Pendeta sudah mundur, silakan anda maju. Silakan apa? Paroni. Lagi, yang lagi, yang lagi, yang lagi. Anda lebih pintar dari Pendeta, silakan. Ya, saya ada tamu. Maaf ya, saya ya. mohon diri dulu. Al. Ya, makasih, Pak Pendeta. Ya, mohon maaf, uh, Pak Pendeta. Hilang. Saya minta maaf, Pak. Iya ya, ya, saya usul, saya mohon saya usul, saya usul, Baik, baik Baik. berkomunikasi saya usul, etika di saya usul, saya usul, saya usul, saya usul, saya usul, usul, saya usul, saya saya lagi saya usul, saya silakan ya baju ya. mak <laughs>